Bila tiba nafas di ujung helak Mata tinggi tak sanggup bicara Mulut terkunci tanpa suara Bila tiba saat berganti dunia Alam yang sangat jauh Berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Fase akhir berhenti, sudah jantung hati pun tak berdaya. Hanya menangis tanpa suara, oh, oh mati tak bisa untuk kau hindari. Tak mungkin bisa kau lari. Yang pasti mengampiri oh, oh mati Tinggal menunggu saat nanti Kemana kita bisa lari Kita pastikan mengalami Mati Pas akhir berhenti sudah Jantung hati pun tak berdaya Hanya menangis tanpa suara oh, oh, oh, oh Mati tak bisa untuk kau hindari Jauh pasti menghampiri. Oh, oh mati, tinggal menunggu saat nanti. Kemana kita bisa lari? Kita pastikan mengalami. mu pasti menghampiri, oh, oh, mati tinggal menunggu saat nanti. Kemana kita bisa lari? Kita pastikan mengalami mati.